atau nggak ada es krim es matiin lockdown oh ituin linknya iya lockdown apa YouTube lu lockdown thank you yang udah give loan sekejat gue nggak tau buat apa lo oh, sekarang di depan bisa ada ini sendiri bisa cok gue baru tahu anjir yur yur main yur main yur yur yur minus dua cok nggak ada orang tai jus main jus ayo Enggak ada orang nih guys Gua hyper, gua hyper Party tank Enggak penting Ada RKT Bukan pengotak bos Mode gemoy hey, eh Tante Nita Kau jangan mode lockout ya Sini main Tante Nita Tante Nita. Tante Nita Si pelirik handal Si si si si, si. Kurang dua cok Metalirik ya Ajak Bang Raffi Gua rasa Bang Raffi kena mental, Cok. Kalau main partian rame dm DC, gua gak DC Kenapa muka gua biru ya, guys, ya? Biru nggak? Kok muka gue biru ya tadi ya? Kan udah dibilang beneran on kan? ternyata bener guys metalokot Israel malu tuh dia malu tuh dia ini di kombo lima, 1000 puluh terus tiga love ticket thank you ya gua baru bisa tiga gaptek ada diskor cok. Eh netizen, eh viewer, viewer, viewer, ada yang tahu nggak? Apa namanya ppkm sampai tanggal berapa ya? Dua satu tiga satu akhir bulan soalnya gua mau dihalalin nama Tante Nita coba yang dihalalin 31 ya gue bilang gini guys terserah pilih agamanya apa keren gak bahasa gua gila gok gok gok gok gok gok kelas kelas kelas ori bang Rafi ori ori ori ini langsung nomor satu kita Oh ini si LJ Makasih Bang Raffi Ngopi yo, ngopi kui, ngopi kui Gue juga gak betah coba PKM gini Kintil bener oh, Halo Nita, Tante oh, i, Aneh Anjir <tis> Halo Tante apa kabar good evening rest in peace iya kan rest in peace tidur dengan tenang kan ya tenang tidurnya udah bangun tidur lagi rest in peace tapi rest in peace buat orang meninggal kan tante iya makanya aku belum meninggal oh benci saya Aku hyper hyperaktif. Iya, iya, Coba bayang banget. Ya, mete udah say kimochi ike. Oke banget caranya lagi. ya iya, aku pinggirin deh, Mika. Enggak, <ti> itu aku. Aku iwi Eh, ini baru update ya guys. Ada yang udah ada coach online belum di sini ya? Ada coach online ga di sini? Gue nggak baca sih. Dari 3 hari lalu dikasih sih. Sebenarnya udah baca sih gua. Hmm. Enak jadi pro player dapet updatean duluan. Kan pro player Indo kan modal main doang ngering. Modal apa? Modal main doang, Reng Baik, nomor berapa itu? Coba cekin udah <tuk> kalau aku bisa banyak Kira ini di spam 2000-2000 sama -2000, Fadil Fadil Oh, bagus lagi FJVior, gak mau ah Ntar direk, -direk lagi ah ini pede banget nah, direk -direk. <tuk> Lah, orang di tag-tag aku di DM Si Tante Enggak. Enggak, aku lihat enggak. Iya yeah, malu, kore. malu enggak? Malu lah masa enggak. Enggak, mana ada. Di situ FC Bay udah mandi belum? Ya udah sih. Fier fier FC fier. Udah mandi belum? belum mandi anjing. Belum. Ya udah nanti aku mandiin kayak mayat. Aduh, tunggu belum mandi gua. Udah udah enggak usah FC, uh. udah jelek nggak usah fc nggak usah fc ya ya mulut tapi aku bawel tidur masih cantik loh hahaha <laughs> <laughs> hah nggak apa-apa saya suka yang pede, -pede. walaupun jelek bercanda tetep aku. aku ya tetep ping gue tau ya tetep ping gak ada tetep cantik anda di sana, sana ya guys dari amati. FC <pohon> lah, FC lah, FC lah, <tik pohon> FC lah, FC lah, FC lah. Bodo amat. Kesian guys cewek belum mandi tu jelek Udah tahu gua nggak kayak cowok. Justru cowok tuh menawan pas baru bangun dari suara, dari muka. Kamu. Gue kadang baru bangun pas mandi guys lebih ganteng gua nggak mandi. Coba sama aja anjir